Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial sign gratis. studio.org Pada materi ke-9 ini kita mau belajar tentang bagaimana cara menyimpan file dalam format MIDI. Oke, sekarang saya buka file open dan di sini saya mau membuka. Oke, di sini di sini saya sudah mempunyai Rancangan MIDI yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu di sini tepatnya pada April 2006 saat saya mempelajari sona Oke, okay. syarat yang lain lagi untuk menyimpan dalam format MIDI adalah semua track yang ada di proyek kita haruslah berbentuk MIDI, haruslah track MIDI. Jika kita menambahkan satu track audio, kita akan coba nanti hasilnya seperti apa. Dan di sini, jika kita akan menyimpan dalam format MIDI, kita bisa langsung masuk ke file save as. Dan di sini saya mau memilih di bagian save as type, di sini ada MIDI format kosong. Saya mau mengaktifkan MIDI format kosong dan di sini saya mau menambahkan kosong semacam ini dan saya tekan save dan jika saya mau membuka lagi dengan adab adanya penambahan audio seperti tadi kayak saya tutup dulu lalu saya buka track audio tadi akan hilang soalnya Format ini memang dikhususkan untuk track-track MIDI. Jadi, saya menaruh satu track audio. Sekarang, track audionya tidak ada. Jadi, syarat yang utama di sini adalah tracknya adalah track MIDI, baru kita bisa menyimpan dalam bentuk format MIDI. Lalu, saya mau mengamati di Explorer, di sini ada file MIDI yang sudah saya simpan barusan. Di sini ada yang ngomong mid-mid kosong dan kapasitasnya coba anda bandingkan kapasitasnya hanya 10GB dan jika ini saya putar oke okay, saya putar pakai Windows media player dan suaranya persis seperti ini karena masih menggunakan soundcard yang sama karena saya menyetel dalam tidak ada perubahan pada suara midi. Tapi nanti jangan kaget kalau midi ini anda putar ke file ke komputer lain, bisa jadi suaranya akan berbeda. Oke saya tutup. Dan sekarang di sini saya mau menyimpan lagi dalam bentuk oh, midi format satu. Dan disini saya memberikan satu. Saya tekan save, lalu saya kembali ke explorer. MIDI kosong tadi seperti itu dan MIDI satu yang barusan saya simpan 9 KB. Oke, saya putar yang baru. Akan sama. Demikian cara menyimpan format yang hanya berbentuk MIDI, kita tidak bisa Menyimpan jika di proyek kita Itu ada track yang Berbentuk audio Ada track audio Jadi memang format ini khusus Untuk track-track MIDI Oke sekian Materi yang ke 9 Dan kita berjumpa lagi di Tutorial berikutnya Salam